poin teman-teman Nah untuk 20.000 poin ini setara dengan 2000 nanti tolong bisa langsung coba untuk melakukan penarikan 1000 dari aplikasi ini dan untuk cara membereskan misinya yang pertama teman-teman bisa langsung check-in harian nih setiap hari untuk mendapatkan pundi-pundi koin -pundi tambahan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 kalian bisa klik di bagian withdraw ya teman-teman silahkan klik withdraw nantinya dan kita tadi dapat poin 20 ribu ya untuk pengguna baru dapat poin 20 ribu setara dengan 2000 ribu dan kalian bisa coba untuk melakukan penarikan 1000 rupiah dan maksimal 10 ribu dan sebelum kita mencoba melakukan penarikan teman-teman wajib sekali untuk memasukkan atau mengaitkan dulu akun dana kalian di bagian modif akun ini silahkan